pak nah, bupati Jokar -Jokar kedua ibu bapuk bunda bunda bunda ke ketiga pak jaka pak bilang pak Jangan terima kasih Ya, Pak Ibu. Pak Bupati Karungun Boleh kenal-kenal, tak tahan, lo ya. Buat, buat, aku yang seling, Di badur, katong, di kuburan, aku <tuk> <tuk> Oke, okay. tiga ekor masih menunggu lagi. Udah dari mana? Itu? Dari, itu... dari oh, oh, bapak-bapak oh, sing kenal oh, Awas tuh panahan panahan kui panaslah lah ayo jauh nonton siap nih siap siro Cepat lu, cepat lu, cepat lu, cepat lu, cepat lu, tahun lu, cepat lu, cepat lu, cepat lu, cepat lu, ya lu, cepat lu, cepat lu, turun. lu, cepat bagus cepat turun, turun, santai, santai ayo cepat lu, cepat lu, cepat lu, cepat Persiapan putaran kedua, masih Mbak Delisa. Nah, sudah, sudah, sudah ada. Putri umur 9 tahun. Nama kuda Elina. Asal pas PHA Ponorogo. Pas. Oh, itu. Iya. Terus. Wah. wes wes lah Siap, Mas Gozi. Usia 10 tahun. Dari overponpon rogo. Klasikwan, P9. Oh, oh. Hai, pengumuman telah ditemukan. Kunci motor modelnya, motornya saya enggak tahu. Bantunya Ki yang merasa kehilangan tas berwarna pink. Di dalamnya berisi jam tangan dan sejumlah uang bisa diambil di Balai Desa Nongkodono. Sekali lagi, yang merasa kehilangan tas berwarna pink, di dalamnya berisikan jam tangan dan sejumlah uang bisa diambil di Balai Desa Nongkodono. Terima kasih. Persiapan putaran kedua untuk Adinda Alfan, dewasa, putra, ada yang putri soalnya. Dengan nama atlet rayhan Arya dari Surabaya, Dimas dari Magetan, Wafa dari Magetan, Saiful Albani Ponorogo. Ata Magetan, virus Magetan, Rizal, Solo, Jamal, Madiun. dari Surabaya